Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi pemirsa Kali ini saya akan memberikan informasi terbaru, terupdate, dan terpercaya untuk Anda tentunya di MTS 7 ss News. Duta Madrasah Sanawian Negeri 7 Lusungai Selatan berhasil meraih juara Satu Putra dan Harapan Satu Putri dalam kegiatan Lomba Baca Syair Hapsi tingkat SMP MTS pada 4 kecamatan. Bagaimana liputannya? Kita ikuti info selengkapnya. Duta Madrasah Sanawian Negeri 7 Lusungai Selatan berhasil meraih juara Satu Putra dan Harapan Satu Putri dalam kegiatan Lomba Baca Syair Hapsi tingkat SMP MTS sekitar. Kecamatan Simpur, Kalumpang, Sungai Raya, serta MTS Kecamatan Kandangan yang diselenggarakan oleh Madrasah Aliyah Negeri Satu Hulu Sungai Selatan dalam rangka memberiakan Milat Mat Satu Hulu Sungai Selatan yang ke-55 tahun 2023, Rabu 8 Februari 2023. Penyerahan tropi dan piagam penghargaan diserahkan oleh Panitia Milatman 1 Sungai Selatan, Mudar Hanep SAG kepada Duta MTSN 7 Lu Sungai Selatan, Said Ahmad kelas 9C dan Rudi Maulidi kelas 7A, atas prestasinya Juara Satu Putra, dan Dini Aprilianti dan Lailatul Puljahra kelas 9A, yang meraih Juara Harapan satu Putri pada Lomba Baca Syair Hapsi di Gedung Aulaman 1 Sungai Selatan. Pembimbing keagamaan sekaligus guru MTSN 7 Lu Sungai Selatan, Haji Norhasanah SAG mengatakan sangat bersyukur dengan kebenaran, prestasi yang diraih peserta didiknya mengingat intensitas latihan yang terbilang singkat. Merespon hal tersebut, kepala Madrasah MTsN 7 Sungai Selatan, Janjuroes Ag MPDI sangat mengapresiasi atas torehan prestasi peserta didiknya. Ahmad juga menuturkan ucapan terima kasih kepada seluruh guru, guru pembimbing dan semua pihak yang membantu dalam kesuksesan ini. Alhamdulillah, satu demi satu torehan prestasi MTsN 7 Sungai Selatan terus tercatat. Mudahkan kesuksesan-kesuksesan yang lain di berbagai bidang juga kami harapkan demi kemajuan MTsN 7 Hulu Sungai Selatan di masa sekarang dan akan datang. Sementara salah satu duta MTsN 7 Hulu Sungai Selatan, Sahit Ahmad didampingi Rudi Moli di saat dimintai keterangan mengaku sangat senang bisa mengharumkan nama madrasah. Kami sangat senang bisa memberikan yang terbaik untuk madrasah. Nah pemirsa, sekian informasi dari saya dan nantikan saya di informasi berikutnya. Saya Nadi Dayanti beserta tim kerja humas yang bertugas mengucapkan terima kasih. MTSN 7SS hebat, bermartabat, merasa yang mandiri dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.